Okay, hai, kita cuba lagi. Bismillah. Ikuti saya, mbak. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Okay, kita ulangi, tidak apa-apa Kita ulangi mbah, ikuti saya Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Baratum min wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-musyrikin Baratum min wa Rasulihi Lalladina ahadu min musyrikin Baratum min Allahi warasulihi Lalladina ahadu min al-musyrikin Baratum min Allahi warasulihi Lalladina ahadu min al-musyrikin Bah, kamu pernah dikasih darah tak? Ya. Benar? Iya <coughs> Dia mandi kembang saja Oh ya? Mandi, -mandi kembang Pas dia mandi kembang, Tidak. kamu masuk gitu? Tidaklah, bukan kamu ngikut? Bukan Apa? Saya, saya, saya, saya iya Kamu tinggal di sebuah benda kah? Eh. Tinggal di sebuah benda? Apa? Keris? Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda layaqulunna Allah Kul afara'aytum ma tadu'una min duni In aradaniya Allahu bidurrin halhunna kashifatu durrih Au aradani birahmatin halhunna mumsi'katu rahmatih qul hasbiya Allah alaihi yatawakalul mutawakilun Baratun minallahi wa rasulihi lalladina ahadun minal musyrikin Baratu min Allahi wa Rasulihi lalladina ahadu min al-mushrikin min Allahi wa Rasulihi lalladina ahadu min al Kamu siapa? Aduh dia ganti Siapa Siapa kamu? Hmm? kamu di atasnya lagi. Aduh, merinding. Ya. Yuk, keluarkan kesaktiannya. Kayak gimana? Allahu bibtullahi tammati min Merinding, merinding. Ayo. Ayo tembus kalau tembus. bisa. Hmm. Keluarkan semua kesaktiannya. Saya lagi ngajak dia masuk Islam loh. Kamu datang. Aja nih. Saktianlah. <tuh> <tuh> Mana kesaktiannya? Hmm? Kamu tidak ada apa-apanya dengan saya. Ya udah, ndak usah ngasih tahu. Saya ngerti. Saya ndak ada apa-apanya. Kamu yang sakti. Ya. Ayo, makanya coba tunjukkan kesaktiannya. Bagaimana? Ha? Kamu yang lebih kuat lagi Yang tadi itu anak buah kamu Yang saya ajak masuk Islam itu Kamu pemimpinnya Di atas kamu ada lagi tak? Benar Kalau ada lagi, ha, panggil aja sini sekalian Lama amat jadi kamu sakti. Hmm. Kamu sakti saya tidak. Kamu tinggi saya rendah. Kamu kuat saya lemah kan? Iya saya saya ngaku itu kok. Hmm. Nah, karena kamu ngaku sakti, saya tidak. Coba tunjukkan kesaktiannya. Ah, coba. Ya, serang saya. 4 1 2 3. Kenapa? Nah, kenapa? Ya lihat, nah, lihatlah. Ada kesaktian pada badan saya. Siapa dia? Siapa dia? Siapa? Di situ. Siapa? Ada yang menjagamu. Terus sekali. Oh ya? Iya. Dia menjaga saya. Hitam apa putih? <tutu> <tutu> besar segitu hmm. awas kamu diinjaknya Hah. <tutu> <tut> <tut> ...menjaga saya Ampun Saya takut Oh yang menjaga saya Siapa namanya Coba kamu tanya Namanya siapa Tanya Ah, siapa siapa namanya nggak hmm, tahu hati kamu bohong saya ah? siapa ya saya penasaran juga nih benar saya tidak tahu loh Coba kita, coba kita hadirkan dia, saya izin Allah <laughs> Ya udah, dah usah, kasihan badan ini Dah, dah, dah Siapa kamu? Hmm? Jawab saya Kamu yang tadi Kamu yang mau saya masukin Islam tadi? Minta maaf Iya Kamu siapa? Saya Lalu Oh Jangan Gagal Hei Mbak Kamu yang tadi mengucapkan syahatan tak bisa itu Yang sebelumnya mana? Yang tadi mau Nyerang saya Pergi Coba lihat belakang saya Masih ada Masak sih dah dah dah dah dah dah dah dah dah lama kasihan badannya dah enggak enggak saya enggak tahu menahu ini siapa saya enggak tahu menahu saya tidak punya apa-apa ok dah saya kembali ke tadi saya ingin ngajak kamu masuk Islam itu aja kamu itu ada di badannya itu menyakiti dia faham tak kamu kalau karena kamu menyakiti dia ini kejahatan saya bisa ajak memarangi kamu atas izin Allah Cuma saya tidak mahu Nampu jalan itu Faham tak kamu? Saya datang baik-baik loh dari tadi Ajak kalian masuk Islam Ayak ikuti saya Allah Illam. Oh. Nah, ikuti saya. Ikuti saya, mbak. Yang benar, yang benar, yang sungguh-sungguh. Ikuti saya, Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. AnNa. Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Haa. Alhamdulillah Apa yang terjadi Mbah? Hah? Indah sekali. Hmm, makanya tadi diajak. Kamu udah sama dengan yang besar ini. Coba kamu lihat. Iya. Sama. sama. Nah, makanya tuh makanya diajak masuk Islam. Eh, tadi terus kepala. Dah dengarkan. Kamu udah masuk Islam. Iya. Tapi kamu belum punya iman. Mau tahu caranya biar beriman? Kamu belajar tentang Islam Kamu kan belum tahu apa-apa kan? Solat belum tahu segala macam kan? Belajar tentang Islam Sama jin, -jin Muslim di masjid itu Ikut mereka beribadah Okey? Dah Dah, habis ini kamu pergi nih. Pergi ke masjid itu langsung Ganti mana yang perempuan tadi? Ganti Walahu masakana fil layli Wal nahari Wahu wassami'ul alim wala biyadihi kulli wa turja'un setengah sadar ada lihat ada lihat sesuatu Nampak tak? Tidak. tidak Tidak ya? Tidak Okey Masih kuat? Yang perempuan belum syahadat? A'udhu billahi minasyaitanur rajim Walahu ma sakana fil layli wal nahari Wah huwa sami'ul alim Walahu ma sakana fil layli wal nahari Wah huwa sami'ul alim Walahu masakana fil layli wal nahari Wahu wassami'ul al alim Dah? Ya ikuti saya Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah. Ilaha Wa Ashadu Wa Anna, Anna Muhammadan Allah. Rasulullah Ada pergi, pergi majl, ikut temannya Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi biyadihi Kamu binatang. Dia ke serta masuk Islam. Saya kita ucapkan syahadat. <tuh> Ashhadu Allah Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Allah. Muhammadan, Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Mana yang perempuan tadi? Ganti-ganti. Walahu -ganti. oh, keluar. Walahu masa kana sil la ilwan nahari wahhu asmi alalim. Walahu masa fil la ilwan nahari wahhu asmi alalim. Ayuh ikut saya. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah wa asyhadu anna, anna... Muhammadan Muhammadin... Rasulullah Pergi ke majid ya. Oke. Okay. Mau oh, dituntaskan? Ah, Ayo, okay. niatkan Minta kepada Allah Biar yang tadi yang pertama yang nantang saya itu Biar dia hadir Kayaknya dia paling kuat A'udhu billah minasyaitanir rajim Wa anna dhananna Al-lannu'jiz allaha fil ardi Wa lannu'jizahu haraba Wa anna dhananna Allah fil اللَّهَ فِي Ayo Ayo masuk Islam. Dah gaya, oke? Okay? <laughs> Menerima Islam enggak? Jadi harus ngalahin kamu dulu Ayo, keluarkan ilmu kamu Nah tadi kamu udah nyerang saya kan? Sekarang giliran saya Siap-siap hmm? ya Dah, siap-siap Nih, saya serang kamu nih Allahu Nur Samaati wal Ardh Allahu Nur Samaati wal Ardh Allahu Nur Samaati wal Ardh Allahu wal Ardh عند الله الإسلام Inna عند الله الإسلام Inna عند الله الإسلام Inna عند الله الإسلام Mancing-mancing ni Saya nahan-nahan ni Innad dina indallahil islam Innad dina indallahil islam Buaaah وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا قَبْلُ بِهِ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ وَهُمْ فِيهَا Innad dina indallahi l-Islam Innad dina indallahi l-Islam Innad dina indallahi l-Islam Udah mbak ah? <tuh> aduh, kenapa dia ni? Udah Mbah ya, cukup ya Udah ya Aduh, kayaknya lain Kamu ular? Oh, mau ikut masuk Islam? Hah? Mau nantang juga? Ah udah keluarkan kesaktiannya Dari air kah kamu? Dari keris juga Banyak keris Ya, ya Ular Gimana kesaktiannya Bisa tidak? Tidak bisa Saya lho enggak ada kesaktian apa-apa Kamu tahu kan? Nah. Kamu tahu tak kenapa kamu tak bisa? Tak ya? bisa nembus saya Karena saya minta perlindungan kepada Allah Allah tu Tuhan saya dan Tuhan kamu InsyaAllah sebentar lagi Saya lho enggak ada kesaktian apa-apa Faham tak kamu? Ikut saya masuk Islam Ikuti saya Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Sosok tinggi besar putih Di belakang saya itu Mana tadi yang kabur Walahu masakana fil layli wal nahari Wahu wassami'u al-alim Walahu masakana fil layli wal nahari Wahu wassami'u al-alim Ayo semuanya sini kita masuk Islam Inna dina inda Allahil Islam Inna dina inda Allahil Islam Inna dina inda Allahil Islam. Islam Kamu dari dikris juga? Ayo kita masuk Islam <coughs> Coba gini gini Kamu panggil semua teman-temanmu yang tinggal di kris suruh datang ke kamar ini kumpulkan semuanya ah kumpulkan idza jaaanas wal fath wa ra'aitanna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwaba sudah kumpul semua? Sudah banyak. Yang paling kuat mana? Wis. Yes. Ayo sama masuk Islam. Kalian semuanya Ya kita kita bebaskan kalian semua dari perjanjian dengan kakeknya itu Rahimahullah. Ya Allah putuskanlah semua perjanjian semua jin penghuni kris yang sudah berkumpul di sini ya Allah. Wallahu amin. Baraatu minallahihirossulihiladzinaahtu minalmushrikin. Baraatu minallahihirossulihiladzinaahtu minalmushrikin. برات من الله ورسوله لا الذي ناحته من المشركين برات من الله ورسوله الذي ناحته من المشركين Allah من الله ورسوله الذي ناحته من المشركين برات من الله ورسوله الذي من Baratun min Allahi wa Rasulihiladzina ahdumin al-mushrikin baratun min Allahi wa Rasulihiladzina ahdumin al-mushrikin Inna dina عند الله الإسلام Inna عند الله الإسلام Inna عند الله الإسلام Inna عند الله الإسلام Wahmaha khalqul jannah wal insa illa kepada Allah. Ketawa. <laughs> Kenapa kamu ketawa? Kamu suka kan itu kan? Nasabohonglah. Kalian suka cahaya kan? Ha, ayo ikut sama masuk Islam. Kalian mengikuti iblis ya? Dengarkan, dia itu menipu kalian. Di hari kiamat nanti dia mengkhianati kalian. Dengarkan ini. Wa <Sessizia> qala Illa an li walu'mu anfusakum ma ana wa ma antum inni ma min qabla, belum ada orang yang menyampaikan kebenaran ini kepada kalian <tLife> enakan sih disembah-sembah ya kamu disembah-sembah ya di keris itu ya diminta tolong diminta perlindungan ha? tidak terus apa? dikasih makan saja hmm. enak dapat makan gratis dah ayo ikut saya masuk Islam apa yang menghalangi kamu? Siapa tahu saya, siapa tahu saya bisa membantunya Atau Allah Dasar anda mahu Ayo kita Rubah pola pikir kamu tentang syaitan Inna ash-shaytana lakum 'aduwwun fattakhiduhu 'aduwwan innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis-sa'ir shaytana lakum hizbahu min sair shaytana lakum hizbahu إن الشيطان لكم عدو، aduwa عدو، إنما يدعوهم حزبه ليكون من أصحاب السعير. اللهم ولي الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النور. اللهم ولي الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النور. Allah hu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi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 Wahuwal Azizul Hakim Oke Mau beriman kepada Allah <laughs> Saya tanya lagi Mau terima Islam tak? Haa Pikirkan baik-baik mau Oke, okay. ikuti saya. Kita ucapkan syahadat. Pimpin teman-temanmu yang tinggal di kerai semua. Ikuti saya. bismillah Asyhadu allaa ilaha illallah wa asyhadu asy Anna, Anna Muhammadan, Muhammadan. Rasulullah, Rasulullah. Haa, Alhamdulillah Apa yang kamu lihat? Selamat datang ke dalam Islam Ikuti semua Coba lihat badanmu Hmm, Bagus? Iya makanya Tadi dia ajak no. Alhamdulillah Wah, Senang sekali kan Selamat datang Selamat datang ke dalam Islam Selanjutnya setelah masuk Islam Kamu harus Menambah iman kan belum punya iman, baru masuk islam caranya kamu ikut cincin muslim beribadah di masjid tuh, berarti kamu masuk ke masjid dan teman-temanmu ini oke okay? ikut mereka beribadah, belajar tentang islam kepada mereka kamu jangan ngikut saya ya eh, coba kamu tanya nih yang belakang saya, coba kamu lihat masih ada gak dia? tanya dia, tanya dia saya kenal tak sama dia? tanya tak kan? saya pernah tak minta dia ikut saya? coba tanya betul-betul dia bilang tak coba kamu tanya dia siapa? tanya siapa namanya? besar sekali kah? sampai tembus atas itu? Raksasa, waduh. Ada satu apa? Berapa? Hah? Allah. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya udah, gih cepat. Pergi masjid gih. Udah mau solat Asar gih. Beribadah bersama jenjen -jen muslim sana, oke? Okay? Dah semuanya keluar. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah Banyak-banyak ya Ya, Wallahu'alam Saya itu, tadi itu ganti-ganti karakternya Ada yang kayak binatang, ada yang Petantang-petentang ya. Memang itu Pusakannya apa -apa. banyak hmm. Itu cuman koleksi ya kan. Dipakai memang Kan dulu itu ya namanya orang Jawa kan nah. Kalau zaman-zaman perang ada buat itunya gitu yeah. dari historinya daerah situ, Ngawi, Nagelukur itu termasuk orang yang pertama kali buka lahan daerah Ngawi itu dulu ada itu. ini maksudnya kakek? kakek bungsinya lagi oh gitu, itu turun turun turun ke yeah. kakek yang sekarang ini yeah. yang sudah meninggal terakhir dulu, sampai itu makam itu setiap dulu bersinar, setiap sih ceritanya gitu, nah kita ngasal, iya, iya. cerita turun ya, iya kan? itu yang cerita, iya. benar atau tidak kan, ya. ini, masya allah.